Habib Nurmagomedov menunjukkan keprihatinannya atas kekalahan Ciril Gane dari John Jones pada acara UFC 2.8.5, yang digelar beberapa waktu lalu. Soroti kekurangan Ciril Gane dalam bergulat, Habib Nurmagomedov memberikan saran khusus kepada sang petarung kelas berat itu. Habib Nurmagomedov menyarankan Ciril Gane untuk berangkat ke Dagestan demi menimba ilmu gulat yang baik. The Eagle yakin bisa melengkapi kemampuan Cyril Gane jika petarung berjuluk Bon Gamin itu mau berlatih ke kampung halaman Habib. Gane sebelumnya gagal meraih gelar juara kelas berat usai dibungkam oleh pendatang baru di divisi para monster, Jones. Petarung asal Prancis itu dibuat menyerah dalam tempo cepat oleh Jones lewat submission di ronde pertama. Jones pada pertandingan itu pada awalnya saling bertukar pukulan dengan Gane di tengah oktagon. Pertandingan kemudian berjalan sengit setelah Jones bisa membawa Gane ke pojok oktagon. Pukulan Gane yang gagal melesat langsung dimanfaatkan Jones yang menangkap dan langsung menaruh petarung asal Prancis itu ke lantai kanvas. Gane berusaha keluar dari kuncian, namun Jones bisa menahannya dan berusaha melepaskan pukulan beruntun. Setelah beberapa pukulan keluar, Jones mengunci leher lawan dan Gane memutuskan menyerah. Kekalahan yang diraih lalu menjadi pukulan telak bagi Gane menjadi kegagalan kedua dalam upaya merebut gelar juara. Nurmagomedov lalu menawarkan bantuan kepada Gane untuk bisa melatih kemampuannya dalam bergulat. Mantan raja kelas ringan itu ingin Gane berlatih setidaknya selama dua tahun di Dagestan sebelum akhirnya kembali ke oktagon. Kiril Gane, datanglah ke Dagestan, kata Nurmagomedov. Anda harus datang ke Dagestan? Tinggal di sana satu setengah dua tahun, belajar tentang gulat. Dia masih muda untuk kelas berat. Dia harus datang ke Dagestan, tinggal di sana, belajar cara bergulat, belajar cara bertahan. Kami memiliki banyak petarung kelas berat yang akan bisa menjadi rekan latih tanding untuknya. Dia harus belajar gulat dan setelah beberapa tahun dia bisa menjadi juara karena pertarungan terakhirnya menunjukkan kelemahannya. Dia harus belajar cara bergulat. Ini hanya saran dari saya, saya tidak ingin menjadi seperti, oh, lupakan pelatih anda dan datanglah. Tidak seperti itu, bawa juga pelatih anda, datanglah ke Dagestan, kita bisa bicara. Saya dapat mengatur untuk anda semua yang anda inginkan, pungkasnya.